Aku tidak punya apa-apa untuk kau banggakan Dan jika kau bersamaku Aku juga tidak berani bersumpah demi Tuhan Bahwa kau mampu kubahagiakan Tapi jika kau sanggup bertahan Aku akan berusaha membuatmu bahagia Tanpa penyesalan dan rasa kecewa Dan jika suatu hari Terjadi sebuah pertengkaran Bersama kita jadikan pelajaran untuk kekuatan dalam sebuah hubungan.